itu oleh Allah perempuan yang kita nikahin itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti, misalnya gini ayat ya, Terus ayat hanya ayat Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim. Atau kafiroh atau musyrikah Itu hanya mengajak kamu masuk neraka Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi Sampai kompromi merubah akidah kamu Terus hanya ayat Wabawiyat Ilal Jannah Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah Logika perbandingannya kan Wabawiyat U Inah Seorang lagi Harusnya mukobalahnya kan Wabawiyat ilani mu. Minah Allah mengajak kamu supaya mereka ilmu Tapi katamu minah sama Allah diganti. Wa ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. E minah. Artinya gini. Setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu. Istri kamu ini penopang kamu masuk surga makanya Rasulullah pernah ditanya apa ibadah itu apa saja tapi secara ringan diantara jawabannya wafibuti ahadikum sadat oh sudah kamu membeli istri kamu itu ya ibadah terus kata sahabat-sahabat ya Rasulullah ayat, ti wa yang benar saja Rasulullah masa urusan itu dapat pahala tapi jawabannya ya enteng kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala berarti istri kamu itu jannah surga cuma jannah yang agak aneh karena Raewel itu, itu agak aneh. <laughs> Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu kata Rasulullah halah jariatan tuhla ibuka watullah ibuka. Sebagai riwayat halah jariatan tudoh fikuka watudoh fikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rilek, mulaat itu rilek, mutohaka ya rilek. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya Karena takut tegang, karena yani kalau tegang itu yang suaminya kalah Jadi saya itu pernah diskusi penting Saya kemarin mau ke pasuran, ya, mau ke peloso itu ditanya, mau kemana? Ya gak tahu, terus pulang ya nggak tahu, Uang kok rah rohan? <laughs> ya saya seneng saja, Nggak rah itu artinya akan buduh Orang bodoh budu itu gak mukalaf, artinya nggak dosa kata saya jadi saya ngambil kemana saja. Anda tahu, Jitakoi kok jawabannya orang jelas, uh, orang oh, jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. So, pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Rasulullah tuh kalau debat sama istrinya, ya, milih gitu, Milih mula abka haka. Saya punya sekian cerita. Betapa Rasulullah tuh rela ngadepin jemburun-jemburunan. Sayyidah Khutijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adinya Syedah Khotijah, kalau gak salah namanya Tuhan lah itu, kalau datang itu Rasulullah itu menjamu, karena mengingatkan suara Khotijah kalau muji Khotijah itu sudut langit Rasulullah sehingga Aisyah itu sembuh. bagaimana anda selalu muji minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khotijah dan lebih mudah, maksudnya Aisyah, kenapa masih muji yang sudah meninggal, tua lagi kan gantian Syedah Fatimah yang tersinggung karena ibunya ditua tuakan. Itu ketika Fatimah cemburu. Mangkelnya sama Sayyidah Aisyah. Mangkel manusiawi loh. Enggak usah kamu jadi si terus. Benci Aisyah ya. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu nganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah. Berarti Rasulullah milik istri yang salah. Makanya kita ini matanya ahli sunnah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un. Karena Rasulullah pasti milih teman yang benar begitu juga milih istri yang benar jadilah tidak usah jauh-jauh atau ibadulit atau yibbi atyabut ayib tentu Rasulullah berarti istrinya pasti toyib toyib jadi madhab sunnah dalam madhab sing jelas-jelas memperifatih wadabilabanan khalisun jadi kalau kamu cari logika kamu saja, nabi itu tayib. Bahkan akan atyabut ayib padahal kata Allah atau ibadulit toyib ya jelasin. Ya. Jadi ini tidak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah sama Fatimah. Itu biasa saja. Yang satu bela ibunya, yang satu bela dirinya. Sebenarnya Aisyah itu nggak niat ngritik Khadijah, ingin diperhatikan Rasulullah saja. Terus ketika Sayyidah Fatimah apa ya, matur Rasulullah, saya supaya ngalahkan Aisyah itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal ya memang cantik dia muda dia. Dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Kata Rasulullah bilang gini saja, tetap hebat ibu saya. Karena ibu saya dapat Rasulullah rondo untuk Joko. Koyaiwoko, itu untuk duduk. Hmm. Jadi rileks saja Rasulullah. Akhirnya, ya semenjak itu nggak ngiritik lagi bahaya ini kawan ngertik. Khotija itu kan sudah umur 40 tahun. Janda dapat Joko, Aisyah, perawan untuk Judo, Keren mana? jadi tidak semua masalah itu nabi itu menyelesaikan cara ekstrim nabi itu biasa mula apa Santerina. nah kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang gak aneh syaratnya jangan rewel karena di surga itu gak boleh ada orang rewel tapi kalau gak rewel sementara suami kamu gak bener ini namanya goblok <laughs> makanya kata bambun itu kalau nijazai santri santainya cumbu-cumbu kudu rewel gak mau ngefekir kata bambun tapi santri yang di belakang ngeremeng iya mbak, nak fikir, nak jantungan mati makanya <laughs> sering itu jadi di antara ulumil quran itu ada istilah mau ul-mutmar mengganti mau ul-domir atau mau ul-lasti menggantikan lafqan itu memang agak jadi mutafsir tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang ya tadi ketika Allah melarang nikah hal musyrikah seorang lagi ketika Allah melarang nikah halmus, normalnya perbandingannya kan waww ya tuh ilah nikah tapi sama Allah digenti waww ya ilal jannah. itu menunjukkan bahwa nikah hilmuk minah adalah al jannah, karena kamu hubungan intim ya ibadah, jiwa abokoi sabar ya ibadah, nafakoi ya ibadah, nengengan kejahatan senjata juga ibadah, seruang nengenganmu seru. Karena memang diantara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda. -masa ya cerdas. <laughs> Karena tubuh kita ini tidak hanya butuh seneng, tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bujumu tahu meningkat. Mesti kearifan kamu meningkat. <laughs> Jadi meningkat itu ya penting. Udah mati saja. Loh, ini saya gak ngajari keburukan. Memang memang seperti. Itu. Nah, saya berharap ilmu sosok ini tidak boleh hilang. Karena dengan ilmu sul kita tahu mubah adalah tarkul haram dan tarkul haram adalah wajib. Maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu superior. Kayak tadi, wamin ayatihi manamukum bileliwan. Nah, termasuk ayatnya Allah oh, adalah kami itu tidur. Cara berpikir tadi, kalau saya tidur sakit, kalau sakit habis biaya banyak. Sementara tidur hanya butuh seperti ini. Betapa baiknya Allah dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya tinggi. Datiha dan nau mu ibadah. Selamat bilang tidur ibadah kalau niatnya lita alal ibadah. Tapi belajar lah itu masalah. Tapi tentu ilmu itu ada pembanding. Sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram lah itu masalah, Seringnya kamu itu tarkul wajib. Waye mulang turu, waye ngantor wong kerja itu Tarkul Haram atau Tarkul Wajib? Tarkul Wajib kalau Tarkul Wajib berarti setiap 100 tidur kamu? Haram Masjid Bintar ini sudah maju jadi saya belajar Usul Fakih lagi-lagi karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai Balaho menguasai Usul Fakih, menguasai Lisanul Arofi nah Lisanul Arofi yang sering saya contohkan berkali-kali saya punya kitab namanya Arisa Orisinal karangannya Imam Syafi'i, saya baca beberapa kali hatam, juga saya beberapa kali bacakan santri. Itu kalau memaknai Quran secara lisanul Arok itu gampang sekali. Gampang sekali. Ketika Imam Syafi'i mengatakan, kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air. Syaratnya kamu tolak rumah. Cari -cari dulu, cari-cari dulu. Ketika ditanya sama ashabu syafi'i, kenapa harus cari-cari dulu? Jawabannya enteng. Lianna ta'ala yakul falam tajiduma'an wala malam yatlub lam yajid. Karena Allah menghentikan, kemudian kamu tidak menemukan dimana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari, namanya tidak tahu. Jadi dari kata falam tajiduma'an, kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari. Sehingga beliau mensyaratkan dicari-cari dulu Baru berkesimpulan tidak Menemukan, nah, setelah tidak menemukan Kamu baru boleh Sayang. Segampang itu ilmu usul di depan Imam Syafi'i Ulumul Quran Dianalisis dengan usul Ketika ditanya Kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali Ayatnya apa? Kalau hadisnya jelas bi Ayatnya apa? Imam Syafi'i secara enteng baca ayat: Fala tak dulu maruf. Jika wanita yang kamu waleni saya ulang lagi, jika perempuan yang kamu walikan, misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang, sing seseorang ini layak, ya misalnya Kiai ya, apa Alfia? Tadi kata Bahmus itu muridnya bahkholilu Alfia dua apa? sangking seringnya belajar alfiyah, kata beliau sampai santri apal alfiyah walak-walik, tapi raro carane jamak kosor karena dulu podoknya mau podok nah, jadi kayak di ngelirap itu tonggone nganti hafal faal yafkulu faalan, cino ini hafal sangin bedino itu ujiannya rasulawatan, faal yafkulu faalan, wawafahlan Wawa Wawa Wawa jadi podoknya macam-macam itu saya tadi sampai mana itu? tentang apa? wali, apa wali nikah dibahke, saya ulang lagi dibahke itu kata Allah jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nekafala, tak durunah, jangan kamu larang kata Imam Syafi'i, kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan, maka larangan jangan menghalangi itu tidak ada guna. guna misalnya gini Zaid itu tidak punya utang saya, saya ulang lagi, Zaid. Tidak punya utang saya, memang ini ilmu logika, Zaid. Tidak punya utang saya. Terus sampan bilang ke saya gini, Gus Bah, Zaid, ojo take. Itu omongannya, aneh bangga. Aneh, aneh kan? Tapi kalau Zaid punya utang saya satu juta. Terus kamu menasihati saya, Gus Zaid, ojo take. Benar apa enggak? Wali itu punya hak melarang. Jawab lagi wali berarti punya hak melarang putrinya tidak nezah sehingga diperintahkan Allah kamu jangan pernah melarang berarti punya hak melarang Kayak tadi Gus Ojo berarti aku nage. misalnya otoritas bandara ATR pesawat Boeing sekian sekian lain bolehkan landing di sini karena operatornya punya hak melarang juga punya hak mengi mengizinkan tapi kalau orang lain kamu bilangin pesawat lain gak boleh landing di semarang orang lain yang gak terkait dengan otoritas itu aneh gak omongan itu aneh. kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin nikah harus memberi izin maksudnya maka berarti wali punya hak menikah yang saya maksud. makanya imam syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang nikah harus pakai wali jadi segampang itu Kitab ar risalah menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal ulama dulu itu, makanya saya tadi berjanji. Karena Quran itu bisa kamu baca fase kamu dengerin suara enak ya enak. Kamu dengerin logika yang enak ya enak. Jangan sampai kamu udah dua-duanya. Suaranya sudah ada enak, logikanya enak itu kacau namanya.